Dari pantai Hamuk kita mengisi kampung tengah. Gimana kakak? Isris. Uh. Eh gimana? Yuk. Apaan? Ada apa nih? Lanjut kita kemana nih? Ke Siangau ya? Ke dusun Kuak Kampung Pala. Kampung Pala mayoritas jenis Hakka, yang yang penduduk uh, bisa dibilang mayoritas penduduknya Informasinya sih belum sejalan, <tuh> belum tidak bisa berbahasa Indonesia. Berbahas Indonesia. Bangka apalagi bahasa Indonesia. Itu. Mereka percaya bahwa uh, komunitas hari, hari mau memakai bahasa asli mereka sendiri, bahasa jenis uh, Hakka uh, yang mungkin di kalangan orang-orang Cina sendiri, tidak semuanya yang mengerti gitu. Nah dari sini kita kembali ke jalan Aspal Nah karena kebetulan motor kita nggak bisa masuk ke sini Terhalang oleh bandar, God gitu Ya bukan terhalang Kakak, tapi salah jalan <laughs> Nggak, lebih salah jalan Habis <laughs> terakhir ke sini sih tahun 2019 <laughs> <laughs> Oke, okay. okay. jadi kita ke dusun Pala habis ini ya, ya. Oke. Okay. Tuh, pala Desa Penuk Limau. Jadi sekarang kita berada di uh, Dusun Pala Dan kali ini tim Tringgamo oh, akan yeah. melakukan ketemu dengan Pak Kadus dari Dusun Dura. Nah, kita, kita. nama sama panggilan Siong Siong sama Pak Asir Pak Sujono Nanti. kalau Nanti. Pak Sujono namanya Asir kita sampai ke Kampung Pala yang mana Kampung Pala ini secara geografis yang kami tahu adalah kampung yang paling utara di wilayah Bangka Barat benar kan nah menarik kampung Palani termasuk di kelima kelima kenapa bisa ini kalau kampungnya nah. Berapa ya? Kalau itu Kakak, kita 200 lebih Kakak. Dusun Palape ya? Nah, 200 Cina lebih Cina dengan Melayu. Hmm. Jadi banyak Cina ya? Hampir sama, Hampir sama kalau Kakaknya. Kami dengar ada yang yang bahkan tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Memang Bahasa. Memang masih ada Mereka. itu ya? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Itu perkiraannya umur-umur beliau itu berapa tahun sekarang yang tidak bisa bahasa itu Indonesia? Itu 60-an. 60-an 60 60 ke atas. -an, 60 -an. Tapi generasi di bawah itu sudah bisa nah, sudah semua. sekolah ya? Itu. Ya, ya, ya, Jadi memang misi kami ini, memang uh, apa namanya nih? Muaranya pasti mengangkat sesuatu yang layak diangkat. Apakah itu mungkin dari dari siapa? Potensi pariwisata atau mungkin tentang masalah kehidupan sosial budaya, gitu kan? Terus juga uh, kita ya saling mengenalkan lah, mengenalkan membuka silaturahmi. Yang mana mungkin di luar sana banyak orang bangka yang tidak tahu, kalau bangka nih kayak apa. Nah, itulah. Nah, itu kalau Bisa loh untuk potensi wisata, terutama pantai-pantai apa saja. Siang Jadi ini kalau yang kan pantai Siangau. Oh. Siangau oh, siang, ya? Oh. Iya, Pana iya. Ah rencananya kami memang mau ke sana, oh. tapi lebih dulu kan ke sini. Di ya. kita izin dulu lah. Oh, izin dulu, berapa nah, nah, dulu lah kita? Ah, 500. Nah, perkiraan nah. luas wilayah uh, dusun pala ini berapa luasnya? Oh, oh, enggak, enggak kalau perkiraan ya, aja, ya, perkiraan ya. aja lah. Ah, dari luas ya, karena eh, masyarakatnya pada umumnya nelayan. Nelayan, nelayan. Kebanyakan nelayan. Ya, nelayan ya, nelayan ya. Nelayan. ya ah, kalau dari penggalian sejarah yang diketahui oleh aku itu perkiranya tahun berapa itu munculnya Kampung Pala itu, pemukiman oh, Pala itu berdiri ah, ah. Perkiraan, mungkin zaman zaman aku dulu, mungkin atau bagaimana? Karena aku pikir ada kesamaan nih antara kepala dengan pasaren. Lebih kurang gitu lah, Pak. Nah, nah, lebih, nah, lebih kurangnya gitulah, Pak. Tetangga mau, gitu. gitu. oh, ada, ada hubungan antara pasaran ya. dengan dari bahasa, dari bahasa, nah, dari bahasa. di sini hak, juga sini di sini oh. ya. nah, di sini hak, di sini di sini hak, itu sini menarik di sini hak, di tadi hak, di sini hak, pakai oh oh oh pasti kita ikutin apa pas pelan jadi kalau dijawab di ke sini kalau sini kan tu banyak orang ya pelan juga banyak oh jadi setahu di usia kampung pala ini berapa uh, usia kampungnya kalau dulu kan disebut kampung belum dusun kan belum, ah, belum. berapa 70-an 70 tahun, tahun ada ya, jadi berarti gitu. satu generasi ya, ya. satu generasi 70, ya. 70 tahun, satu generasi. Dan kalau 70 tahun diperkirakan pasti ada orang tua yang masih hidup, hidup sih, ya, ketika masih, dia menjadi kecil, atau mungkin bisa kira kira yang diketahui siapa namanya. Kalau sih, murid tua, pulau 60-an enam puluh, enam puluh, enam puluh, enam puluh, enam puluh, enam belum ketemu. Riung Cukmoi, Jadi Riung Cukmoi itu termasuk generasi pertama yang tinggal di Kampung Pala Iya, gitu. kan. Ya, ya. Apakah memang berasal dari beberapa keluarga atau satu keluarga di Kampung Pala? Kalau keluarga ini kalau marganya kebanyakan satu marga banyak. Satu marga hampir satu. Marga... marga Liu. Yu, liu. Orang yang dominan. Liu yang nggak bisa, gue nggak lain lain nggak bisa. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Apakah sebagai penambang atau nelayan? Nah, nelayan, kebanyakan itu nelayan. Nelayan. Nelayan semua lah. Bisa itu mungkin tahun 2000. 2000-2003 barulah. Berubah, berubah, berubah. berubah <laughs> semua ada orang kan. <laughs> nelayan nelayan kan? lebih kemoderan sudah kan mungkin Pak kadus lah cukup lama ya di sini ya, menduduki posisi sebagai Kardus kalau di sini kan? Oh, Kardus hampir dua tahun. Oh, oh, Tapi kan. tinggal di sini ya, hampir Hampir an. Hmm. Sebelum sebelum nah. ada itu Pak H. Apa Pak? Ada Pak Uh, di sini ada nggak? Mungkin ada tradisi tahunan atau mucu budaya tahunan yang masih diselenggarakan sebelah sekarang? Masih, Semayang Arapun. Semayang, Rpon, semayang Rpon, ya. ya. Yang tahun ini adik? Nah ini bulan lewat lah. Bulan kapan? Bulan, kalau bulan kapan tanggal bulan 7, tanggal 14, bulan Cina. Bulan Cina gimana? Nah, <laughs> itu tanggal 14, Semayang Arapun. Semayang Arapun. Kepala ini nggak? Dia nah. bentuk, kapal. bentuk kapal. Kapal dibentuk dari bambu kapal bambu, hmm. udah pakai patung dewa tesinya? nggak ada, bambu baru dibikin sebesar, dia besar, kita oh. 7 meteran juga, bikin besar. Kalau yang lainnya, misalnya uh, kue bulan atau mungkin pecun? Kue bulan juga ada orang-orang tertentu aja. Kalau pecun, pecun masih tiap semua orang atau masih menimbre, oemat gimana? Ya sama kan? ya, masih itu. Yang lain itu tadi, yuk, misalnya apa yang bisa tradisi yang lain Nggak, nggak ada. Paling kalau kita di Palani untuk kalau di Telur Timau di orang biasa ada programanya robokasan di pantai. Oh di pantai. Di siang awal. Robokasan. Itu pembacara robokasan itu gabungan dari Cimau dengan Malak. Tidak. Ya kalau yang melakukannya di... ya, dari itu di itu... Tahun, itu, di di pusat kan di siang awal. Ya, ada dana-dana di sendiri. Betul. Oh Nah tapi kalau sumbaya rebut tuh khusus desa apa aja? Desa Palaja. Iya. Menariknya itu mengapa hanya ada patung perahu tadi, tidak patung yang lain? Karena mayoritas dari dari kan diambilnya mungkin itu dulu kan nelayan. Iya. Porsinya nelayan mungkin itu kan, nah, iya. kan? jadi kan. Iya. Jadi kapal semua. Hmm. Ah. kapal. Kapal. Dihanyukan. Dibakar. Oh dibakar. Hanya satu kapal atau satu banyak, kapal. banyak satu kapal. Satu kapal. Itu pembuatannya uh, Urunan satu kampung atau, Itu per iya, rumah Satu tahun perumah, rumah. Perumah, per rumah Sepuluh rumah Per sepuluh rumah setahun Jadi bergiriran ya, nah, Tradisi itu sejak awal ya. Jadi lebih kurang hampir 70 tahun ya, ya. mengadakan ya, <laughs> jadi yang ah, ramai itu di samping uh, penutup warta ah, palas sendiri mungkin yang dari palas dari pelawan juga ikut kesini tidak enggak, enggak. Enggak. Eh, kalau pelawan kayaknya enggak ada apa apa oh, beda -beda. di sini aja oh, yang ada yang ada yang ada pemikiran ya kayak di pantau sama kali yang di sana dia agak repot tapi mungkin di Tayu beda mungkin ah, itu ya? bentuk patung sar patung besar, besar. kayak tobali oh di. ya, ya tai sejam ya, mungkin ini lagi jam kayak tobali enggak juga tahu kami tapi saya tidak nanya kapal terjadi kan kalau kita enggak nah. rubah nah. takut kita kita namanya tidak tahu takut ada imbasnya kan kalau kita tidak uh, bikin iya itu enggak gitu mau takutnya nampak. <tuh> <tuh> kalau <kalo>, ini <kalo> <tuh> itu masih ya ah, kalau bukit masih, masih masih masih. Karena terakhir kubis ini kan bulas, oh. nah, sekarang kan <tuh> uh, desa sudah megang. Oh. Pantai pala ke Teban teban, teban, teban, teban, teban teban ini lah teban itu nama pala oh, oh itu teban itu, itu, Kepan itu pala pas apa tecinanya teban aku pikir di sini belakang ini juga pala juga. pala yang baca nama Indonesia nya pala itu memang buah pala enggak tahu juga mungkin, mungkin. A, tuh, kalau istilah ada. itu kalau bisa ke dulu kata orang-orang dulu -orang mm -hmm. siapa pun yang mm ada -hmm. uh, sejak sini dari dulu harus bayar jangan hati bayar mah apa sembayan oh bayar di ban itu bayar itu sembayan pula ya. ayam panggang sama ketan mm -hmm. ah. itu supaya dia orang dulu ya. itu iya ya. ya. ya. yang iya kan yang dikenal dengan di kita itu kepala Pala ya, itu. inilah bubuk kepala. Ya. Ada apa itu? di 500 ada tempat sembahyang satu. Oh, haa. Ini pertama kali baranya sembahyang satu. Hmm. Itu memang lama-lama. Lama-lama. Memang aja ya. Tahun berapa itu ikan besar? <laughs> noh, kalau diri di, ikannya di, kurang tahu. Pasti <laughs> tahu lagi. Nah, itu dulu itu bentuk, bentuk itu pertama, bentuk atau bentuk cuman Enggak ada itu berumah. Rumah jadi bikin orang berumah. Sampai sekarang sudah direnovasi besar. Sekarang form permanen Tempatnya tuh, tempatnya tuh, tempat mungkin sembayang